Dan pada akhirnya, tatapan yang tak terhitung banyaknya langsung berubah menjadi panas berapi-api. Dengan suara mendesis, mereka semua berbalik ke arah daerah di mana Lindong dan Qing Ye berada. Dua yang akan berperang memiliki prestise yang sangat tinggi dalam Dao Sekte. Qing Ye tidak diragukan lagi adalah orang nomor satu di aula bumi. Bahkan dalam generasi yang lebih muda dari Dao Sekte, ia dikenal sebagai jenius yang kedua setelah Ying Xiao Xiao. Dengan demikian, orang bisa tahu betapa berbakatnya dia Demikian pula, meskipun Lin Dong mungkin gagal King Ye berdasarkan senioritas Berbagai mukjizat yang dibawanya cukup untuk membiarkan siapapun lupa statusnya sebagai pendatang baru Keberhasilannya dalam memahami kitab suci kesedihan besar mengokohkan gelarnya sebagai orang nomor satu di balai desolate Dan bahkan Pang Tong dan yang lainnya tidak keberatan mereka berdua adalah anggota generasi muda terbaik dari Sekte Dao. Pertarungan mereka pada dasarnya adalah pertempuran antara yang terbaik dari dua aula, dan bahkan mungkin menentukan peringkat aula setelah kompetisi hall ini. Adapun siapa yang akan menjadi pemenang akhirnya, semua orang jelas sangat penasaran untuk mencari tahu. Di area balai bumi, King Ye memiliki tangan di belakang punggungnya, dan wajahnya setenang air. Tatapan yang dia kirim ke Lindong gelap dan suram. Selama dia bisa mengakhiri legenda Lindong, Lindong kemungkinan tidak akan lagi terjalin dengan Yin Huahuan. Pergi untuk itu kakak senior King Ye. Ekspresi murid-murid Aula Bumi di belakang King Ye dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka bersorak dalam suara keras. Meskipun prestis Lindung saat ini sedang berada di puncaknya, sebagai murid Earth Hall, mereka jelas masih lebih percaya pada King Ye. King Ye tersenyum tipis, sebelum dia terbang menuju panggung. Setelah sampai, dia mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke Lindong. Saudara Junior Lindong, ini akan menjadi pertempuran yang sulit. Dari apa yang aku dengar, King Ye ini telah mencoba tahap 9 Yuan Nirvana sebelum kompetisi aula. Meskipun ia gagal pada akhirnya, kekuatannya sudah jauh melampaui puncak biasa praktisi tahap 8 Yuan Nirvana. Ditambah dengan penguasaannya yang sukses dari salah satu dari empat tulisan suci misterius, Art Emperor Scripture, kemampuan tempurnya akan luar biasa. Kamu harus lebih berhati-hati. Pang Tong memperingatkan Lindong setelah melihat King Ye dengan ekspresi serius. Iya nih, Lindong samar mengangguk. Dia secara alami tahu bahwa King Ye tidak mudah dihadapi. Sejujurnya, kemampuan tempurnya pasti akan jauh melebihi Huo Zhen dari gua jurang besar. Saat menghadapi lawan seperti itu, bahkan dia tidak akan menyembunyikan pikiran jijik. Kakak senior, Lindong, semuanya terserah kamu. Kamu mendapat dukungan penuh dari kita semua murid desolate hall. Petik 2, para murid desolate hall di sekitarnya merasa agak emosional ketika mereka berteriak serempak. Lindong saat ini sudah menjadi simbol aula desolate mereka. Pertempuran ini akan menjadi faktor penentu apakah mereka akhirnya bisa merayakan dengan bahagia setelah terjebak sebagai tempat terakhir begitu lama. Aula desolate mereka selalu berakhir di tempat terakhir untuk setiap kompetisi Aula selama beberapa tahun terakhir. Dengan hasil seperti itu, beberapa ejekan secara alami tidak dapat dihindari. Meskipun murid-murid Aula desolate sangat marah karena ini, mereka tidak punya solusi. Meskipun Grid Desolation Scripture dikenal sebagai seni bela diri terkuat dalam Dao Sekte, itu terlalu sulit, menyebabkannya menjadi lebih mirip dengan ornamen. Jika itu tidak bisa dipahami, tidak masalah seberapa kuatnya itu. Ini tidak diragukan lagi menyebabkan murid-murid Desolate Hall teratas menderita kerugian raksasa ketika ditandingi dengan rekan-rekan mereka dari aula lain yang telah berhasil memahami ketiga tulisan suci misterius lainnya. Karena itu, Aula desolate selalu berakhir pada akhirnya di antara empat aula. Meskipun mereka tidak pasrah ditekan sedemikian rupa, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, penampilan lindung telah memutus lingkaran tanpa akhir ini. The Great Desolation Scripture sekali lagi muncul, dan ini membangkitkan hati semua murid Aula desolate. Penampilannya sekali lagi memberi mereka kepercayaan diri untuk menantang peringkat. Saat dia merasakan banyak tatapan tulus dari sekelilingnya, Lindung menghembuskan nafas ringan, sebelum memberikan anggukan lemah ke arah pangtong dan yang lainnya. Dengan kilasan tubuhnya, ia berlari ke panggung dengan cara yang sama seperti King Ye di bawah banyak mata yang mengawasi orang banyak. Di atas panggung, kedua sosok berdiri menghadap yang lain. Saat tatapan mereka berpotongan, percikan api tampak muncul. Meskipun mereka belum memulai, Kekuatan Yuan di sekitar mereka sudah mulai mendidih. Pada saat ini, tahap khusus ini tidak diragukan lagi berubah menjadi titik fokus seluruh tempat. Bahkan Ying Xuanzi dan empat Master Aula di atas platform yang lebih tinggi telah mengalihkan pandangan mereka. Kakak, siapa yang lebih mungkin menang di antara mereka berdua? Ying Huan Huan akhirnya pulih dari keadaannya yang sebelumnya dihina dan marah. Saat dia menatap kedua orang di atas panggung yang sama-sama mengeluarkan aura yang hebat, dia tidak bisa menahan diri dan bertanya. Sulit dikatakan. Ada beberapa jejak keseriusan dalam murid Ying xiao xiao sementara dia menatap kedua orang di atas panggung. Saat dia melanjutkan dengan suara lembut, meskipun Lindung telah berhasil memahami kitab suci kesedihan besar, kekuatan Yuan-nya bagaimanapun juga lebih rendah daripada King Yani. Yi. Meskipun yang terakhir gagal untuk terobosan ke tahap 9 Yuan Nirvana Kekuatannya jauh melebihi puncak biasa 8 ahli tahap Yuan Nirvana Selain itu, meskipun Lindung memiliki kitab suci kesedihan besar King Ye juga memiliki kitab suci kaisar bumi Oleh karena itu, masih agak dini untuk memutuskan siapa pemenang akhirnya Namun, siapa yang ingin kamu menangkan? Ying Xiao Xiao tiba-tiba bertanya saat dia bermain menatap Ying Huan-Huan. Ying Huan-Huan tertegun beberapa saat oleh pertanyaan tiba-tiba yang muncul entah dari mana. Jika itu sebelumnya, hubungannya dengan King Ye tidak buruk, dan dia jelas akan condong ke arahnya. Lagi pula, mereka berdua sudah saling kenal selama bertahun-tahun, dan hubungan mereka lebih baik daripada teman-teman biasa. Namun... Dia tiba-tiba menemukan bahwa dia tiba-tiba tidak dapat dengan cepat memberikan jawaban yang pasti sekarang. Dia jelas sangat marah karena tindakan Lindung sebelumnya. Namun, ketika momen seperti itu datang, dia menyadari bahwa keinginannya untuk melihat Lindung gagal tidak sekuat yang dia harapkan. Aku, aku tidak tahu. Pandangan wanita muda itu berubah menghindar untuk sementara waktu. Sebelum dia menggumamkan jawabannya, King Xiao Xiao menatap tajam ke dalam mata wanita muda yang mengelak itu, dan tidak berbicara lebih jauh tentang topik itu. Alih-alih, dia berkata, lalu, terus menonton, akan ada pemenang pada akhirnya, di panggung di mana tatapan semua orang terfokus. King Ye dengan tenang menatap lindung dan berbicara dengan sikap acuh tak acuh. kamu sama sekali tidak mengecewakanku. Aku awalnya percaya bahwa kamu tidak akan dapat mencapai tahap ini. Petik 2, Lindong mengerutkan kening sedikit pada nada King Ye. Dia tahu bahwa King Ye membencinya karena alasan tertentu yang terkait dengan Ying Huan Huan. Namun dia tidak pernah membayangkan bahwa itu akan mencapai tingkat seperti itu. Terima kasih banyak atas perhatian saudara senior King Ye. Bagaimanapun, aku percaya bahwa perjalanan aku tidak akan berakhir di sini. Karena kata-kata King Ye sangat bermusuhan. Lin Dong memutuskan untuk tidak terlalu sopan dan segera membalas. Haha, mungkin itu bukan urusanmu untuk membuat keputusan seperti itu. King Ye tersenyum tipis, sementara kilatan yang kuat melintas di matanya. Dia perlahan melangkah maju, sebagai aura yang beberapa kali lebih kuat daripada Huo Zen yang perlahan membentang dari tubuhnya seperti air banjir. Lindong, jika kamu kalah dalam pertandingan ini, kurangi interaksimu dengan Huan-Huan. Aura yang keras dan ganas bergabung menjadi kekuatan yang menindas yang menyelimuti Lindung sementara bibir King Ye bergerak, dan suara samar ditransmisikan ke telinga Lindong. Alis Lindong dirajut dengan erat, dia menatap King Ye, saat dia perlahan menjawab, Pertama, izinkan aku memberi tahu kamu bahwa dia dan aku hanya berteman. Selain itu, jika ini adalah bagaimana kamu mengekspresikan perasaan kamu kepada seseorang, Aku hanya bisa mengatakan itu benar-benar mengecewakan. Petik 2. Kulit King Ye menjadi interles dengan hijau dan putih karena kata-kata Lindong. Beberapa saat kemudian, amarah memancar di matanya ketika dia berbicara dengan suara rendah. Aku tidak perlu kamu mengajari aku bagaimana aku harus melakukan sesuatu. Karena kamu menolak untuk mendengarkan. Jangan salahkan aku karena mengakhiri perjalanan ajaib kamu di sini. Tik dua, Lindung menggelengkan kepalanya. Sepertinya King Ye terlalu tergila-gila dengan Ying Huan Huan. Namun, caranya agak ekstrim. Jelas bahwa apapun yang dikatakan Lindung tidak akan berguna karena keadaan King Ye saat ini. Oleh karena itu, Lindung tidak repot berbicara lebih jauh. Dia menatap King Ye dan menarik napas dalam saat cahaya hijau tebal mulai melonjak di tubuhnya. Sisik naga hijau sekarang samar-samar terlihat di kulitnya. Mulai pertandingan, setelah melihat situasi seperti itu, dia ken yang melayang di atas panggung samar-samar menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu, suara rendah dan dalam bergema ke bawah. Aku sudah memberi kamu kesempatan, namun kamu menolak untuk menangkapnya. Karena itu, aku hanya bisa menggunakan cara aku untuk memberi tahu kamu bahwa kamu harus mundur. Aku akan mengalahkanmu di depannya. Petik 2, suara King Ye instan memudar. Matanya gelap secara substansial. Dengan genggaman tangannya, Yuan Power tanpa batas menyapu tanpa syarat dari tubuhnya. Dan dengan kep kakinya, tubuhnya merobek udara dan muncul di depan Lindong. Pukulan ganas meledak udara, membawa kekuatan yang mencengangkan saat mendekati Lindong dengan kecepatan pencahayaan. Suasana bermusuhan di atas panggung akhirnya meledak pada saat ini. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya.